Ani? Roma! Belum Pak dapat minyak goreng, Roma! Tadinya kukira kira kau seorang gadis yang lain di kampung ini, kau yang lemah! Cari Miki sendiri, Roma! Indomaret, Alfamar, Karawisi, Terong, tidak ada mintong, Roma! Belum pih cukup yang kau timbun, Kak Roma! Apa? Semudah itu kau menuduhku? Mengaku, mikir Roma! Jangan sampai kena azab ibu-ibu antri minyak depan kuburan Tidak rindu kik makan jalan kote seribu limbik, Roma? Atau mau kik makan gorengan kokos, Roma? Tentunya kau tahu, bukan? Bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau, Ani? Pokoknya ndak ku percaya, maki di 2024 Rupanya dibalik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini ku kagumi Tersimpan sifat terjelah Biar yang penting cantik Kau tidak setia tapi Roma, semua ini lakukan karena... Karena kau tidak menyintai aku lagi. Bukan begitu, Roma. Pasto memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita. Tidak, Roma.